Beberapa alasan kenapa Qatar dianggap negara paling kaya dan paling sejahtera di dunia. 1. Negara tanpa riba. Qatar telah lama menetapkan ekonomi syariah dan menghapuskan riba. 2. Pernikahan dipermudah. Pernikahan dipermudah dan diatur negara sehingga persinahan 0%. Kitab Pidana Qatar Artikel 88 menuliskan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah 100 cambukan, dan pada tahun 2006, seorang wanita Filipina mendapat hukuman ini. 3. Hutang dibayarkan pemerintah setiap tahun, pemerintah membayarkan hutang penduduknya, sehingga tidak ada kemiskinan. Negara ini hampir tidak menerapkan pajak, namun otoritas negara berencana untuk menerapkannya pada makanan siap saji dan barang mewah. Pajak ini akan diimplementasikan pada barang yang membahayakan tubuh, seperti makanan siap saji, Rokok dan minuman ringan 4. Kelahiran bayi mendapatkan fasilitas Setiap bayi yang lahir akan mendapatkan hadiah rumah, mobil dan pendidikan gratis dari pemerintah 5. Mendapat pekerjaan dengan mudah Semua orang dipermudah dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan gaji yang layak untuk kebutuhan mereka 6. Negara aman Negara dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi karena tidak adanya tindak kejahatan. Tahun 2014, sebuah imbauan kesopanan diluncurkan untuk mengingatkan turis mengenai gaya berpakaian di negara ini. Turis wanita disarankan untuk tidak mengenakan legging, rok mini, atasan tanpa lengan, dan pakaian ketat di publik. Pria diingatkan tidak hanya mengenakan celana pendek dan singlet,